Semoga dengan buah ini habis, udah dua hari selalu bawa pulang. Kenapa ya, orang sekarang jarang suka minum jamu? Padahal kan jamu bikin badan sehat tanpa efek samping. Padahal kan aku mau bayar listrik dan nunggu tiga bulan. Udah mau dibutuh sama PLN juga. Aduh, gimana ini? Kasihan ibu kalau harus berutang ke tetangga. Susahnya pedagang jamu sekarang udah tergusur dari obat-obatan yang lebih tahan lama dan udah lebih banyak penyakit yang bisa diobati. Aduh, gimana ini? Tetapi aku harus semangat melanjutkan warisan leluhurku jadi penjual jamu ya dong ada Mbak Marsa tuh, aku samperin ah. Halo Mbak Me. Ya, halo Mbak Sa daganganmu masih banyaknya. <laughs> ya ini lagi sepi. lihat nih daganganku tinggal segini doang. bos selamat ya. jadi cepet pulang deh kamu. jadi terbukti kan jamu siapa yang paling enak. daganganku juga enak kok sebenarnya. Oh. kalau enak kok masih sisa banyak lagi sih ya nah, kan rezeki orang beda-beda Bokmi -beda, Allah itu cuma alasan aja paling jamu itu dari bahan yang enggak fresh jadi banyak orang yang enggak suka oh. jamu aku ini banyak oh. fresh kok di petik dari Taman Toga belakang rumah aku jadi jangan asal nuduh ya kamu ini langganan para pejabat di kampung ini apalah jamu itu gak level sama jamu aku Astagfirullah, men gak apa-apa jamuku gak jadi langganan pejabat tapi kan juga banyak orang biasa mulai dari petani sampai pengusaha alah itu kan kamu baga banglaris ya kan, aku aja kamu sembarangan kau bubuk, men aku tuh nggak pernah pakai gitu-gituan membohong, mana ada yang ngaku kalau ngaku penjara pasti perlu Astagfirullah, men Memang... omongan kamu, ojat banget sih Aku itu nggak pernah cilakin daganganmu. Kenapa kamu nuduh itu daganganku? Udah, kita buktikan dagangan siapa yang paling enak dan cepat tapi. Serta siapa yang dapat komentar positif dari pelanggan itu yang menang. Oke, okay, siapa takut? Udah jelas itu yang menang aku. Jamukku kan udah terkena seantara kampung. Udah, besok jam 7 kita di sini sebelum mulai berangkat jualan. Oke, okay, siap. Udah, hirah aja. Pasti besok aku udah jangan banyak bicara kita buktikan besok sekarang aku mau jualan lagi banyak alasan kamu udah the next step aduh gimana nih udah telat aduh. aduh mama saya ini kemana saya udah jam segini belum datang hah paling dia takut sayang sama gue aduh aduh terih Nah tuh dia buru-buru juga tuh kamu ini ngajak ganji jam 7 aku udah sampai sini kok aku tadi kerepotan waktu bikin parm karena biasanya bantuin aku lagi libur ya kan kamu kurang handal. jangan udah sembarangan ya aku tuh minta bantuin orang karena pesananku lagi banyak aku sendiri juga bisa tuh dasar gak mandiri sekali sih kamu makin lama makin pedes ya omonganmu udah jangan ngomel terus yuk kita jualan ayo siapa takut tapi aku pemenangnya. jamu jamu jamu jamu jamu buat Marsa enak dan loh ayo ayo beli beli jamu jamu jamu buat mehat siapnya banyak loh buat batuk ada buat sakit perut ada jamu, jamu jamu jamu ini jamu buat Marsa enak loh bisa sembuhin sakit pinggang masuk angin buat sakit hati juga ada loh buat <tik> Marsa tuh gangguan aja <tik> aduh kamu ini ya main curang ya. Sakit tahu. hehe salah siapa? Enggak benar orang dari dagangan. Rasain, Dek. Nah, itu ada orang banyak ke sana ah. jamu, Bu. Ya, beli. mantap Duh ya udah bu saya pamit dulu ya ya makasih ya, makasih makasih ada beli dagangan ya sama-sama wah di sana curang banyak sana ah, siapa tahu rezekiku ikut jamu bu jamu ya, ya, ya. ya. ide Kasih Bu, Kasih Bu, dulu. A few moments later kita udah bapak-bapak aku tawarin deh pak jamu pak, jamu banyak khasiatnya khasiatnya apa mbak? buat nyari pinggang ada gak mbak? pinggangku sakit mbak oh ada pak, bapak mau dibuatin loh, no, no, no, no, no. tadi? loh, no. no. ini mbak, <laughs> kamu kok kecil banget mbak gini, gini kan bakul jamu andalan lagi <tuk> nah enak ya mbak jamunya, enak ya mbak ya enak banget tuh pak <tuk> wah pahit sekali Baw. namanya jamu ya pahit lah pak kalau mau manis ya permen <tuk> bercanda pak bentar, aku ambil penawarnya ini pak <tuk> mantap enak bener mbak jamunya oh badanku jadi enteng mbak berapa mbak harganya mbak dua ribu aja pak murah banget mbak jamunya dua ribu kurang mbak utang boleh mbak gak oh, boleh Aduh. wah ini mbak ini kembaliannya ambil aja mbak ya terima kasih sekali ya pak semoga dengan minum jamu tadi bapak selesai ya mbak terima uh -huh. kasih sekali ya aku lanjut jalan dulu ya pak oh iya mbak hati-hati ya muka laris dagangannya iya. bapak-bapak aku tawarin jamu ah permisi Pak jamu Pak jamunya berkhasiat loh ada buat batuk sakit pinggang panas bokel jamu betul banget ada mbak waduh kalau jamu bokel melarang nggak ada pak hehehe maaf mbak cuma bercanda udah mbak bikinin jadi pinggang mbak ya bentar dulu ya saya buatin enak banget berapa ini dua ribu aja pak iya eh, bentar bapak ambilin ya ya udah nih oh, iya sama-sama aku lanjut jualan dulu ya pak iya terima kasih ya permisi pak iya mbak hati-hati mbak ya Iya. a few moments later Ini juga udah mau habis semua bilang enak dan sehat dan berkasih ya, jamuku ini. Mbak, jamunya satu dong. Jam. Oh. Coba saya perut ya. Oke, okay, aku buatin. Eh, eh Mas jamuku aja. Tapi manjur jamuku, Eh, Gak boleh gitu, makan ini pelanggan bodo amat. Ini mas jamukku enak loh. Ya udah, jangan bentengkar. Aku pesen dua-duanya aja, biar bisa balingin. Ini mas cobain enak apa enggak? Enak ba. Beratku sudah enggak sakit lagi. Ini mas coba jamuku juga. Wah, ini juga enak. mbak temu kalian itu sama enaknya loh Kenapa bertengkar? udah jangan salah satu Kejaki orang itu sudah diatur mbak Masing-masing orang berbeda Jadi jangan rebutan Dan saling menjelek-jelekin Masih dagangan kalian sama Pelanggannya kan beda-beda Dan saling menyarabat ya mbak Maaf ya mbak sa. Aku aku salah Iya Mbak Mei sama-sama oh. Aku takut aku tersaingi sama kamu Bahkan kita kan berbeda-beda Udah-udah kita jadi berantem Terima kasih Mbak Mei. Terima kasih juga Mbak oh.